Duan Tau tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit malu setelah mendengar kata-kata wanita muda berpakaian hitam di depannya. Wajahnya dengan cepat berubah menjadi buram ketika dia berkata, Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Bukankah ini masalahnya? Dia hanya pada tahap kematian mendalam awal. Bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan masalah kita? Wanita muda berpakaian hitam itu memalingkan kepalanya dan berkata dengan agak bandel. Masalah himo bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kekuatan saja. Apakah kamu berpikir bahwa suku naga tidak memiliki kekuatan? Lindong berbicara dengan santai. Mengingat karakternya, dia secara alami tidak marah hanya karena seorang wanita muda menanyainya. Namun, kata-katanya yang tenang menyebabkan wanita muda berpakaian hitam itu berhenti sejenak. Huff, semoga kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Wanita muda berpakaian hitam menggigit bibirnya, jauh di dalam hatinya. Dia secara alami berharap bahwa Lindung benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi suku naga mereka. Namun, karena alasan tertentu, kata-kata yang keluar dari mulutnya tetap sangat keras kepala. Setelah meninggalkan kata-kata ini, dia tidak bisa diganggu untuk tinggal lebih lama. Karena itu, dia berbalik dan pergi. Haha. Saudara muda Lindong, tolong jangan salahkan dia. Gadis kecil ini benar-benar memuja Lord King Z. Selain itu, Lord King Z juga telah mengajarinya sebelumnya. Namun, kamu harus sadar bahwa Lord King Z memiliki standar yang sangat tinggi. Meskipun gadis kecil ini sangat berbakat, dia belum menerima satu kata pujian darinya. Meskipun demikian, harus dikatakan bahwa gadis ini cukup keras kepala. Demi mendapatkan pengakuan Lord King Z, dia akan menggertakkan giginya dan bertahan terlepas dari betapa sulitnya pelatihan itu. Lord King Z mengirim pesan beberapa waktu sebelumnya, dan dia penuh dengan pujian untukmu dalam pesannya. Mungkin dia sedikit cemburu, dan itulah alasan dibalik tindakannya. Duan Tao menatap wanita muda itu, yang pergi dan tanpa sadar menjelaskan kepada Lindong dengan cara yang tak berdaya. Lindong mengangguk, dia tidak membawa masalah ini ke hati. Dia bisa merasakan bahwa wanita muda ini sangat kuat dan sepertinya dia sudah mencapai tahap kematian mendalam yang sempurna. Bahkan, kekuatannya tidak kalah dengan Little Flame. Karena itu, bakatnya agak mencengangkan. Satu-satunya alasan mengapa King Zi pelit dengan pujiannya mungkin karena wanita muda ini memiliki titik awal yang sangat menguntungkan. Ayo pergi, saudara muda lindong. Aku sudah mengirim berita tentang kedatangan kamu ke pemimpin suku, dan dia ingin segera bertemu dengan kamu," kata Duan Tao sambil tersenyum. "Dimengerti," Lindong mengangguk. Dia sedikit terkejut melihat betapa cemasnya suku Naga. "Sepertinya masalah yang mereka hadapi benar-benar cukup besar," Duan Tao sekali lagi memimpin di depan setelah melihat ini, sementara Lindong mengikutinya dari belakang setelah memasuki wilayah di mana suku Naga berada. Dia samar-samar mendeteksi beberapa aura yang kabur dan kuat melalui indera tajamnya. Ini menyebabkan pori-pori di seluruh tubuhnya mengencang. Dia sadar bahwa ini pasti karena beberapa ahli dari suku Naga memata-matai dirinya. Memang layak bagi suku Naga. Sebenarnya ada begitu banyak individu kuat yang tersembunyi. Petik 2. Lindong menghela napas pelan di dalam hatinya. Hanya aura yang dia deteksi, cukup untuk mengejutkannya. Selain itu, ia juga mengerti bahwa suku-suku besar ini, yang telah ada sejak zaman kuno, pasti memiliki kekuatan tersembunyi. Reputasinya sebagai salah satu dari empat suku penguasa tidaklah sia-sia. Kelompok lindung terbang melewati banyak menara batu yang aneh dan kuno. Sepuluh menit kemudian, sebuah olah batu kuno muncul di pandangan mereka. Ekspresi Duan Tao tumbuh husyuk setelah melihat ini. Selanjutnya, dia mendarat di tanah. Setelah itu, Lindong melihat sekelompok orang berdiri di luar Aula Batu. Aura yang tidak jelas ketika awan diam-diam menyebar dari dalam tubuh mereka. Lindong menyipitkan matanya sementara ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Bagaimanapun, dia sadar bahwa mereka adalah eselon teratas dari suku naga. Keduanya mendarat di depan Aula Batu. Setelah itu, Lindong mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya. Beberapa figur tua hadir dan mereka semua terlihat cukup kuno. Kerutan di wajah mereka tampak seperti selokan. Namun, kekuatan yang menakutkan tersembunyi di bawah tubuh tua ini. Ada seorang pria parubaya berotot berdiri tepat di depan. Dia mengenakan jubah linen biasa dan tidak terlalu menonjol. Bahkan, sangat mudah bagi seseorang untuk merindukannya pada pandangan pertama. Namun, Lindong sadar bahwa dia adalah orang yang paling menakutkan dalam kelompok ini. Ini karena bahaya yang dia rasakan dari tubuh orang ini tidak kalah dengan Kingzi. Jelas, selain pemimpin suku naga legendaris, tidak ada orang lain di suku naga yang memiliki kekuatan dan status seperti itu. Duan Tao menyambut pemimpin suku. Duan Tao mendarat dan dengan hormat membungkuk ke arah pria itu dan menyapa. "Haha, perjalanan ini sulit bagimu." Pria paruh baya itu tersenyum. Tidak ada jejak tekanan yang diharapkan dari anggota suku naga dari tubuhnya. Namun, jika seseorang melihat dengan seksama seluruh tubuhnya, ia akan melihat mata emasnya yang unik. Bahkan, orang akan menemukan bahwa itu tampak seperti kekosongan tanpa akhir. Benar-benar tak terduga. Aura tak terlihat yang bisa mengguncang dunia. Ini adalah aspek yang menakutkan dari pemimpin suku naga. Kemungkinan ini adalah teman muda Lindong. Yang Qingzi sebutkan sebelumnya, apakah aku benar? Pria parubaya itu mengalihkan mata emasnya ke arah Lindong. Di bawah tatapannya, Lindong merasakan sirkulasi kekuatan Yuan dalam tubuhnya melambat. Bahkan, kedua simbol leluhurnya bergetar. Ini adalah sesuatu yang hanya akan terjadi ketika dia menghadapi tekanan yang sangat kuat dari dunia luar. Lindong menyapa tetua, Lindong menekan syok di hatinya. Dia telah mengalami terlalu banyak pengalaman selama bertahun-tahun. Bahkan, dia bahkan telah bertemu ahli panggung reinkarnasi dan Raja Yimo yang legendaris. Karena itu, ia dapat mempertahankan ketenangannya, menangkupkan tinjunya, suaranya lembut, tidak sombong atau tunduk. Haha, teman muda ini benar-benar memiliki sikap yang luar biasa. Tidak heran bahkan King Zi penuh pujian untukmu. Pria itu tersenyum. Ada kekaguman di bibirnya, kemungkinan dia sangat puas dengan sikap dan sikap Lindong. Cih, suara yang tidak biasa ditransmisikan dari samping. Lindong melirik tempat itu dan melihat wanita muda berpakaian hitam, yang dia temui sebelumnya, berdiri di samping pemimpin suku naga. Saat ini, dia mengerutkan kening. Jelas bahwa dia tidak setuju dengan penilaian yang terakhir, karena dia bisa muncul di tempat seperti ini. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki status yang cukup tinggi di suku naga. Aku adalah pemimpin suku naga, Yuan Qian. Ini adalah para tetua suku naga aku. Pria parubaya itu mengabaikan wanita muda di sampingnya. Sebaliknya, dia menyeringai pada Lin Dong dan berkata, pemimpin suku junior menyapa ini Yuan Qian dan semua tetua. Lin Dong mengangguk. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya ke arah sosok yang sangat tua ini yang tampaknya sudah memiliki setengah kaki di peti mati mereka. <tuh> Haha, teman muda, tidak perlu bersikap sopan. Kami mengundang kamu ke suku naga karena ada sesuatu yang perlu kami bantu. Petik dua. Seorang pria tua berambut putih berdiri di sebelah kiri Yuan Qian. Perlahan-lahan menggunakan matanya yang tampak keruh tetapi tajam untuk memindai tubuh Lindung sebelum menurunkannya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Teman muda Lindong masih tidak tahu alasan mengapa kami mengundang kamu ke suku naga. Apakah aku benar? Tanya Yuan Qian sambil tersenyum. Seharusnya karena Yimo, aku dapat merasakan bahwa sepertinya ada beberapa Yimoki yang merembes keluar dari bawah tanah. Lindong menjawab dengan lembut. Mata Yuan Qian menyipit setelah Lindong mengucapkan kata-kata itu. Sementara itu... Sedikit kejutan melintas di wajah-wajah tua dari para tetua suku naga di sisi yang belum berbicara Akhirnya, mereka mulai benar-benar melihat pemuda ini di depan mereka Yang kekuatannya tidak tampak luar biasa Kamu sebenarnya bisa mendeteksi Yimoki di sini Ada berbagai arah yang bersembunyi dan menekannya Yuan Qian bertanya dengan kaget Kemungkinan ada celah yang muncul dalam penindasan suku naga Yimoki sangat korosif dari kelihatannya, kemungkinan akan dapat sepenuhnya menghancurkan penindasan ini dalam waktu beberapa tahun. Pada saat itu, daerah ini juga akan terkikis dan semua kehidupan akan lenyap. Kata Lindong, dia telah melakukan kontak dengan Yimoki berkali-kali selama bertahun-tahun. Selain itu, ia memiliki dua simbol leluhur di tubuhnya. Oleh karena itu, ini membuatnya sangat sensitif terhadap Yimoki dan memungkinkannya untuk melihat banyak hal yang berkaitan dengan Yimou. Tidak heran King Zi merekomendasikanmu. Yuan Qian menghela nafas dengan lembut. Dia akhirnya mengerti mengapa King Zi akan merekomendasikan pemuda yang tampaknya biasa ini untuk menyelesaikan masalah besar yang dihadapi suku naga mereka. Wanita muda berpakaian hitam di sebelahnya melirik Lindong. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa kali ini. Jelas. Dia bisa merasakan bahwa Lindung sedikit luar biasa. Bagaimanapun, dia tidak dapat mendeteksi perubahan yang disebutkan Lindong. Namun, dia juga sangat menyadari bahwa apa yang dikatakan Lindung memang benar. Wilayah di bawah wilayah naga memang menghadapi masalah yang cukup besar. Teman muda Lindung akan memahami situasi yang tepat dengan mengikuti kami untuk melihat lebih dekat. Suara Yuan Qian terdengar. Dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya naik dari tanah di bawah sebelum ruang di sekelilingnya terdistorsi Suara, swash, muncul dan melilit semua orang sebelum menghilang Rasa pusing dari teleportasi hanya berlangsung sesaat di benak lindung sebelum menghilang Setelah itu, dia dengan cepat membuka matanya Namun, ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang biasanya tenang karena pemandangan di depannya Kabut hitam seperti laut membentang tanpa henti. Kabut hitam sepenuhnya terbentuk dari Himoki. Berbagai pekikan tajam dipancarkan saat laut bergolak. Setelah itu, gelombang Himoki berkumpul dan benar-benar berubah menjadi puluhan ribu ular sanca hitam besar, yang dengan gila-gilaan mengisi daya. Namun, cahaya keemasan muncul di atas setiap kali Himoki dibebankan ke atas. Setelah itu, formasi emas yang sangat besar muncul. Kemudian, kekuatan agung akan mengalir dalam formasi sebelum sekali lagi menekan Yimoki itu. Namun, setelah setiap tabrakan, formasi emas meredup sedikit. Apa jumlah besar Yimoki? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan, kulit kepalanya menjadi sedikit mati rasa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yimoki dalam jumlah yang begitu menakutkan. Bahkan, itu bahkan jauh melebihi Yimoking. Imo macam apa yang ditekan di bawah wilayah naga ini? Mengapa ada jumlah himoki yang begitu menakutkan? Lin Dong sedikit kaget ketika dia memandang Yuan Qian dan bertanya. Yuan Qian terdiam sesaat. Akhirnya, dia tertawa dengan pahit dan dengan lembut berkata. Manusia berhasil mengeruk kemenangan sengsara selama perang dunia kuno karena simbol nenek moyang. Akibatnya, sejumlah besar Imo disegel. Ada tiga tempat yang menyegel Imo dalam jumlah terbesar, dan kami menyebutnya Penjara Penindas Iblis. Sederhananya, mereka adalah tiga penjara yang khusus digunakan untuk menyegel dan membunuh mereka di bawah wilayah naga. Kita adalah salah satu dari tiga penjara. Imo yang tak terhitung jumlahnya dimeteraikan di sini. Faktanya, ada lebih dari sepuluh raja Imo sendirian di antara mereka. Petik: "Dua sepuluh Imo raja." Jantung lindung berdebar kencang dan dia merasakan dingin di punggungnya. Tempat ini sebenarnya menyegel lebih dari 10 raja Imo Perlu diketahui bahwa bahkan Grid desolate tablet hanya berhasil menekan satu raja Imo Hanya ini saja yang telah menyebabkan tablet desolate hebat menghadapi bahaya erosi. Namun, ada lebih dari 10 di sini. Awalnya, Suku Nagaku mengandalkan garis keturunan naga kita untuk membentuk susunan besar yang dengan sempurna menekan penjara penindas iblis ini. Namun, seratus tahun yang lalu, aku menyerap kekuatan garis keturunan naga dalam upaya untuk menembus ke tahap reinkarnasi. Oleh karena itu, ia meninggalkan celah di Araai dan Yimoki mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Untungnya, kami melakukan yang terbaik untuk menekannya. Namun demikian. Terlalu sulit untuk berurusan dengan Yimoki dan penindasan kita secara bertahap kehilangan potensinya. Yuan Qian tertawa getir. Dia dengan cepat menatap Lindong dan berkata, Alasan mengapa kami mengundang teman muda Lindong adalah meminta kamu untuk membantu kami menekan penjara penindas iblis ini. Lindong melengkungkan bibirnya. Matanya menatap Yimoki yang menembus tanah di bawahnya. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dan perlahan menggelengkan kepalanya. Maaf, jumlah imoki di sini sudah melampaui batas yang bisa aku tangani. Karena itu, aku khawatir tidak ada yang bisa aku lakukan. Petik 2. Lindong benar-benar ingin membantu suku naga untuk menyelesaikan masalah mereka dan menggunakan kesempatan untuk membuat permintaan untuk memasuki kolam naga transformasi kuno. Sayangnya, dia benar-benar tidak dapat menangani masalah ini. Meskipun dia memiliki batu leluhur dan dua simbol leluhur, ini adalah salah satu dari tiga penjara penekan iblis, yang menyegel Limo dengan jumlah terbanyak. Apakah orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa dia maha kuasa? Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1102, mengganggu wajah Yuan Qian dan yang lainnya meredup saat mendengar kata-kata Lindong. Mantan tertawa pahit, bisakah teman muda Lindung mencoba memikirkan sesuatu? Pasti ada alasan mengapa King Zi merekomendasikanmu. Petik 2, Lin Dong juga tersenyum pahit sebelum dia menghela nafas. Dia menunjuk ke lautan iblis-iblis yang luas dan tak ada habisnya di depannya dan berkata, Hadiah Yi telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Meskipun aku memiliki beberapa metode, aku hanya pada tahap kematian mendalam awal. Formasi yang diatur oleh suku naga kamu sudah sangat kuat, namun... Jika formasi sekuat itu tidak mampu menekan Yimoki, apa yang bisa aku lakukan? Petik 2, Lindong memang berbicara yang sebenarnya. Situasi di depannya sudah melampaui batas di mana dia bisa menghadapinya. Formasi di atas yang menekan Yimoki adalah sesuatu yang telah dibuat oleh suku naga dengan sekuat tenaga dan itu sangat kuat. Apa yang bisa dia lakukan jika formasi sekuat itu gagal menekan mereka? Kelompok Yuan Qian melihat ekspresi Lindung dan tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Segera, mereka semua turun ke dalam kesunyian. Bahkan, ada beberapa kecemasan muncul di wajah beberapa tetua. Jika mereka gagal mengendalikan situasi ini, suku naga mereka akan berakhir menderita pukulan berat. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin harus meninggalkan tanah makmur ini. Hei, Guru Kingzi menjunjung tinggimu. Kamu tidak bisa sepenuhnya tidak berdaya. Bukan. Petik 2. Wanita muda berpakaian hitam itu menggigit bibirnya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kamu tidak melakukan ini karena kata-kata jahat yang aku katakan sebelumnya. Kan? Jika demikian. Izinkan aku untuk meminta maaf kepada kamu. Petik 2. Meskipun wanita muda itu keras kepala. Dia mampu membedakan gravitasi dari masalah ini. Kejadian ini memengaruhi seluruh sukunya. Karenanya, dia secara alami tidak berani bertindak dengan sengaja dan bertindak sesuka hatinya mengenai masalah ini. Aku bukan yang picik. Lin Dong tersenyum. Dia mengerutkan bibir dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya tidak ada yang bisa aku lakukan. Yuan Qian dan yang lainnya terdiam. Sepertinya mereka merasa sangat tidak enak di hati mereka. Lin Dong menghela nafas tak berdaya setelah melihat ini. Yang bisa dia lakukan adalah membalikkan tubuhnya dan melihat lautan iblis ki yang bergolak dan menakutkan. I'moki ini yang kamu lihat sekarang hanya sebagian kecil dari jumlah total yang merembes dari penjara penekan iblis. Suara yang tiba-tiba terdengar di dalam hati Lindong. Hanya sebagian kecil. Lindong kaget. Dia tertawa getir di dalam hatinya. Sepertinya benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula. Dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya jika aura iblis di dalam penjara penekan iblis ini dilepaskan sepenuhnya. Makhluk-makhluk ini benar-benar membuat seseorang sakit kepala. Memang tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri, kata Yan. Namun, dia berhenti sejenak sebelum mengubah nadanya. Karena itu, kamu akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Bantuan dari orang lain, maksudmu suku naga? Lindong kaget, tidak. Suku naga mungkin kuat, tetapi mereka tidak efektif terhadap penjara penekan iblis ini. Bantuan yang kamu butuhkan ada di dalam penjara penekan iblis ini, kata Yan. Apa maksudmu? Lindong mengerutkan kening. Setelah tiba di sini, apakah kamu mendeteksi fluktuasi yang akrab? Fluktuasi yang akrab. Lindong kaget sebelum dia sedikit mengangguk. Dia memang mendeteksi riak yang sangat tidak jelas sejak dia tiba dan fluktuasi ini mirip dengan simbol Ancestral. Selain itu, fluktuasi ini juga sedikit mengejutkan. Apa itu? Lindong bertanya dengan heran. Hal di bawah ini memang terkait dengan simbol leluhur. Untuk lebih tepatnya, itu harus terkait dengan simbol Ancestral kegelapan. Petik 2. Simbol Ancestral kegelapan. Lindong sedikit terkejut. Setelah itu... Ia menjadi sedikit tersesat. Dia ingat bahwa simbol leluhur kegelapan ada di tangan kepala balai kegelapan. Saat itu, King Tan bahkan memiliki simbol leluhur kegelapan palsu yang dimilikinya. Karena itu, bagaimana mungkin simbol leluhur kegelapan akan muncul di tempat seperti ini? Aku hanya mengatakan bahwa itu terkait dengan simbol Ancestral Kegelapan. Tapi aku tidak mengatakan bahwa hal di bawah ini adalah simbol Ancestral Kegelapan. Alasan mengapa penjara penekan iblis ini mampu menekan Yimo selama bertahun-tahun sepenuhnya karena keberadaannya. Yang berbicara dengan suara lemahnya, murid Lindung menyusut dengan tiba-tiba. Segera, dia diam-diam menarik napas dalam-dalam. Mungkinkah, Tuan Kegelapan, dia benar-benar tidak dapat membayangkan siapa lagi di samping guru kegelapan kuno. Akan terkait dengan simbol leluhur kegelapan dan memiliki kemampuan untuk menekan penjara penekan iblis. Ya, namun, aku bertanya-tanya apakah dia masih tidur. Namun demikian, kami akan membutuhkan bantuannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi suku naga. Kata Yan, mata Lindung melirik aura iblis mengerikan di atas laut iblis. Dia tertawa datar. Kamu tidak memintaku untuk turun untuk mencarinya, kan? Yan menjadi diam setelah suara Lindung terdengar. Tepat, sudut mulut yang terakhir berkedut tanpa sadar. Apakah orang ini nyata? Apakah kamu mencoba membunuh aku? Lin Dong terdiam. Bahkan ahli panggung samsara tidak akan berani masuk ke Laut Iblis ini. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan untuknya. Kenapa kita tidak meminta Yuan Qian pergi? Dia berada pada tahap reinkarnasi. Mungkin dia tidak takut pada erosi dari Moqi ini. Petik 2. Yuan Qian tidak memiliki simbol leluhur. Karenanya... Tidak mungkin baginya untuk mendeteksi lokasi master kegelapan. Selain itu, dia harus mengelola situasi di permukaan dan mencegah aura iblis merembes keluar. Yang tersenyum, itu mungkin untuk mendeteksi nada sombong dalam tawanya. Lindung segera memiliki dorongan untuk berbalik dan melarikan diri. Ini terlalu berbahaya. Bukan. Ada banyak imo yang dimeteraikan di penjara penindas iblis. Seiring berlalunya waktu, mereka akan dibantai secara bertahap. Jika beberapa cacat muncul sekarang, semuanya akan sia-sia. Pada saat itu, suku naga tidak akan menjadi satu-satunya yang terpengaruh. Mereka yang mengendalikan simbol leluhur juga akan berada dalam masalah. Yan berbicara dengan suara lemah. Dengan kata lain, aku tidak punya pilihan selain untuk turun. Lindong mengepalkan giginya. Dia tidak berharap bahwa dia akan terlibat dalam masalah ini. Betul, kamu bisa memikirkannya. Penjara penekan iblis ini mungkin menakutkan. Tetapi kamu memiliki dua simbol leluhur dan aku menjaga kamu. Oleh karena itu, tidak perlu bagimu untuk mengkhawatirkan Himoki itu. Yan menjadi diam setelah kata-katanya terdengar. Seolah-olah dia sedang menunggu Lindong untuk memutuskan. Sialan, Lindong terdiam. Tiba-tiba dia memiliki keinginan untuk mengutuk. Teman muda Lindong, ada apa? Yuan Kian? yang merasa sedikit kesal, terkejut melihat perubahan cepat dalam ekspresi Lindong. Akhirnya dia bertanya, Lindong menghela nafas dengan lembut. Dia menatap laut iblis di depannya dan tertawa getir. Pemimpin suku Yuan Qian, bukan tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Oh, teman muda Lindong punya cara. Yuan Qian dan tetua suku naga lainnya bersiap-siap setelah mendengar ini. Mereka semua buru-buru bertanya, pemimpin suku Yuan Qian. Harus ada orang penting di penjara penekan iblis di bawah. Apakah aku benar? Lindong menunjuk ke laut iblis dan dengan lembut bertanya. Yuan Qian ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk dan berkata, Memang ada orang yang penting. Namun, aku tidak tahu siapa dia. Yang bisa aku lakukan adalah merasakan kehadirannya. Petik 2 Yuan Qian diam-diam terpana ketika mengetahui bahwa Lindong menyadari hal ini. Bagaimanapun, dia hanya berhasil mengetahui lokasi ketika dia menjadi pemimpin suku-suku naga Perasaan ringan yang dia alami datang hanya setelah dia maju ke tahap reinkarnasi Aku harus pergi ke bawah untuk mencari tetua itu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi suku naga Kata Lindong tak berdaya Menunduk, Iwan Kian dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata ini mereka sangat menyadari betapa menakutkannya iblis-iblis dari penjara penindasan iblis ini. Bahkan dengan kekuatan Yuan Qian, dia harus sangat waspada. Bukankah Lindong akan mati jika dia turun dengan cara ini? Tenang, aku punya cara sendiri untuk melindungi diriku sendiri. Jika aku tidak dapat menemukan tetua itu, tidak akan ada cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi suku naga kamu. Lindong mengangguk dan berkata, Yuan Qian merenung sejenak setelah melihat situasi ini. Dia mengepalkan tangannya dan skala naga muncul di dalamnya. Selanjutnya, dia menyerahkannya kepada Lindong. Hancurkan jika kamu menemukan bahaya di bawah. Aku akan segera membantu kamu. Petik dua. Lindong tidak berdiri di upacara. Bagaimanapun, dia sadar bahwa dia akan melakukan sesuatu yang sangat berbahaya dan itu baik untuk memiliki lapisan perlindungan lain. Teman muda Lindong. Kamu akan menjadi dermawan suku naga kami jika kamu mampu menyelesaikan masalah ini. Yuan Kian berkata dengan suara yang dalam. Sementara beberapa tetua di sampingnya mengangguk. Mulut kecil wanita muda berpakaian hitam itu juga bergerak. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Ketidaksukaan asli di matanya sangat berkurang. Lin Dong mengangguk. Sementara hatinya terasa jauh lebih tenang. Lagi pula. Dia mengambil risiko besar kali ini untuk membantu mereka. Kemungkinan suku naga harus membiarkannya berenang di kolam naga transformasi kuno. Terlepas dari betapa berharganya itu. Aku akan pergi sekarang, karena dia telah mengambil keputusan. Lindung tidak menunggu lagi. Dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok Yuan Qian. Setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam. Sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum cahaya hitam dan cahaya kilat muncul dari dalam tubuhnya. Selanjutnya, mereka membentuk penghalang cahaya bulat di sekelilingnya. Dua simbol kuno perlahan mengalir di atas penghalang cahaya sementara riak menakutkan diam-diam dipancarkan. Apakah itu simbol leluhur yang memuaskan dan simbol leluhur Thunderbolt? Kelompok Yuan Qian sangat terkejut melihat ini. Mata mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu saat mereka menatap Lindong. Hanya pada saat ini, apakah mereka memahami mengapa King Zi merekomendasikan lindung untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi suku naga mereka? Orang ini sebenarnya memiliki dua simbol leluhur yang hebat. Teman muda memang luar biasa. Yuan Qian terengah-engah. Dia sangat menyadari kekuatan simbol leluhur. Selain itu, ini adalah pertama kalinya ia melihat dua simbol leluhur yang hebat hidup berdampingan dalam satu tubuh. Aku akan pergi. Lin tersenyum, tapi dia tidak menjelaskan masalah ini. Sebaliknya, dia hanya menangkupkan kedua tangannya. Setelah itu, dia melihat laut iblis dan mengepalkan tangannya dengan kejam. Tubuhnya bergerak saat dia berubah menjadi sinar cahaya dan menembak ke laut iblis. Setelah itu, Demonic bangkit dan tubuhnya menghilang seketika. Tidak heran Lord King Zee memujanya dengan sangat hormat. Bukanlah suatu prestasi yang berarti bagi orang biasa untuk mendapatkan satu simbol leluhur. Namun, dia sebenarnya bisa mendapatkan dua simbol leluhur. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh individu biasa. Seorang tetua memandang laut iblis yang berputar dan perlahan berkata. Yang lain mengangguk, Iwan Kian menempatkan kedua tangannya di belakang. Matanya menatap tajam ke arah laut iblis saat dia bergumam. Semoga dia benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi suku naga kita. Kalau tidak, suku naga kita akan menghadapi musibah besar. Pemimpin suku, apakah benar ada seseorang di bawah sini di penjara penindas iblis ini? Seorang tetua mengerutkan kening dan berkata, hal ini adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak sadari. Iya nih, Yuan Qian mengangguk. Dia dengan lembut berkata, tampaknya menjadi orang penting yang telah hidup sejak zaman kuno.